Mengenai bang ya, mohon maaf teman-teman, saya dulu lebih lama dari antum mengharamkan bang. Sepuluh tahunan saya mengharamkan bang. Lalu sekitar tahun 2011, 2010-2011, itu saya telat. Saya kemudian membandingkan beberapa fatwa ulama. Antum kan bukan ulama, saya juga bukan ulama. Maka kita rujuk ulama. Alhamdulillah Allah izinkan saya bisa menguasai bahasa ulama, yaitu bahasa Arab. Maka saya mengkajilah membandingkan fatwa MUI kita dengan fatwa Darul Ifta dan beberapa fatwa-fatwa di negeri, negeri Islam. Apa yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan itu antum boleh berbeda, tapi jangan menghina saya. Karena menghina saya berarti menghina ulama-ulama yang di sana. Walaupun saya tidak masalah, saya dihina setiap hari juga saya terima, tidak ada masalah karena memang kita terhina di hadapan Allah. Tapi kalau menghina fatwa yang dibuat oleh ulama itu, itu, itu bikin saya marah. 2003 itu adalah tahun di mana ulama kita mengkaji kembali di Indonesia. Apakah riba itu apakah riba itu mencakup perbankan yang sekarang. Karena nih teman-teman pelan-pelan, coba lihat. Di zaman Nabi, Nah Allah menurunkan ayat haram riba, mengharamkan riba, oke? Okay? Dan ada beberapa macam riba, ada riba nasia, ah, riba fadl, dan ada yang membaginya turunan-turunannya. Tapi itu inti daripada riba. Kita menyebutnya riba jahiliyah. Allah mengharamkan riba, tapi riba nasi'ah, riba fadl itu, itu orang ini kan sifatnya subjeknya perorangan. Objeknya perorangan. Dulu tidak ada namanya lembaga simpan pinjam seperti bank, tidak ada seperti GoPay, GoFood, eh, apa grow, Grab ya, apalagi nggak ada dulu alat tukarnya juga berbeda. Tidak kalau di bank ada orang pinjam itu kan ada surveinya, ada kantornya, ada kajiannya, ada macam-macam lah, ada jasanya, kemudian ada yang kita sebut dengan Uh, inflasi ya terserah ini uh, sepakat atau tidak tapi itulah kajian dari ulama Mesir Darul Iftar yang mereka secara keilmuan jauh lebih kuat daripada kita tentunya walaupun kita boleh berbeda ulama MUI baru menggodoknya uh, secara mendalam uh, 2003 dan 2004 memfatwakan haram bank konvensional nih MUI kita ya saya menghargai itu dan saya mengikuti itu tapi, 2003, Darul Ifta' Mesir mengeluarkan fatwa baru, bahwa perbankan baik konvensional atau syariah tidaklah haram, bukanlah riba. Jadi, mereka punya konsep riba sama dengan haram. Oke, coba perhatiin. Riba sama dengan haram. Oke. Bank, apakah sama dengan riba? Ha, inilah perdebatannya. Tanda bahwa ini tidak ada kesepakatan, ada ulama yang mengharamkannya, ada ulama yang menghalalkannya. Dua, tahun 82, Darul Ifta mengharamkan bak Tapi kemudian terjadi e, e, pergolakan di akhir tahun 88, 89, 90 di Mesir. Sheikh Toktowi, Sheikh e, macam-macam ya, mereka kemudian Uh, mulai secara pribadi tidak menyepakati hasil fatwa itu puncaknya murid-murid mereka di tahun 2003 kemudian merevisi kembali dan menjelaskan bahwa perbankan konvensional ataupun uh, syariah ini tidak mutlak haram paling yang haram beberapa produk-produknya bukan mutlak semua kenapa? karena teman-teman Mu'amalat di zaman Nabi itu cuma 24 produk. Coba lihat di kitab-kitab fikih. Belum ada di situ namanya bank. Belum ada. Coba cek ada nambang di masa Nabi. Kan enggak ada. Lalu kemudian muncullah bank belakangan. Itu pun mulai munculnya kan di Jerman atau di beberapa negeri lain. Kemudian diadopsi oleh negeri kita. Ada teman kita ngeles. Oh, Ustaz berarti kita memakai yang dibuat oleh orang Jerman, Yahudi. Lah, dulu Nabi aja memakai dinar dirham, itu kan bukan dari Nabi. Dinar dari Romawi, dirham daripada Persia. Kenapa boleh? Karena Nabi terbuka dalam ah Maka ulama-ulama Mesir, terutama Darul Ifta dan Al-Azhar, itu tidak memaksa orang untuk ikut fatwa mereka untuk mengatakan bahwa perbankan itu halal. Bagi yang mengharamkannya, silakan mengikuti fatwa itu. Tapi yang, mengharamkan, eh, tapi yang menghalalkannya, silakan lanjutkan. Dan eh, saya cenderung kepada fatwa ulama' darul kita dan eh, ulama' al-azhar dan ulama' ulama' yang menyetujuinya. Dan dalam hal ini, dan memang dari dulu saya juga banyak tidak sesuai dengan fatwa ulama' lokal kita, dan itu standar biasa-biasa saja. -biasa Tanda bahwa ini bukan koti dari Allah yang qati riba haram. Tapi yang lain yang bukan belum tentu riba, maka dia bukan haram. Nah, kenapa ada orang mengharamkan riba? Karena dia uh, orang yang mengharamkan perbankan, maaf ya. Karena dia menyamakan perbankan dengan riba. Kenapa ada orang menghalalkan perbankan? Karena dia tidak menyamakan perbankan transaksinya dengan uh, riba. Antum boleh ngomong Ustad itu udah pasti sama. Silahkan, berarti ikut fatwa yang mengharamkannya. Jangan paksa kami mengikuti fatwa antum. Ya kita punya sistem sendiri, kita punya pendalilan sendiri, dan kita punya ulama yang kita ikuti. Bukan berarti kita menghalalkan dengan hawa nafsu tidak. Itulah kekayaan intelektual para ulama kita. Jadi saya berharap cuma satu saja, kita saling menghargai aja. Cuma kan antum yang mengharamkan bang lucu. Mengharamkan bank, tapi beli makanannya lewat GoFood. Ya, mengharamkan bank, tapi menggunakan kartu-kartu yang produk bank. Itu kan hipokrit namanya. ya Oh, itu boleh, ustaz, untuk begini. jangan begitu sekalian aja yang kafah. Ya. Ternyata yang disebut syariah oleh orang-orang yang menghalalkan syariah sebagian. Ini nggak adil juga, ya. Giliran dia rugi di bank konvensional, dia kemudian menyerang bank konvensional. Belakangan kan ada yang merasa dirugikan oleh bank syariah. Menyerang juga bank syariah. Jadi sebenarnya standar syariah Antum apa sih? Satu yang merugikan kita. Terus kalau merugikan mereka gimana? Dan coba tanya teman-teman, di sini kan ada teman-teman OJK. Kalau ada orang telat bayar, itu yang yang kena beban kan bukan hanya si yang berutang, Itu bank juga kena penalti. Jadi bank bukan berarti beruntung kalau ada orang yang yang buruk. Dan saya mendengar dari kawan-kawan eh, Direktur Manajemen Risiko di beberapa bank Bank eh, OJK sering menyarankan agar ada pemutihan bagi orang-orang yang yang telat bayar ini Bener gak? Bener Pak? Kalau ya tolong nanti ditambahin penjelasan saya